Di tahun pertama saya di Jepang, saya pernah menemani seorang teman saya mengunjungi sebuah toko obat. Dia juga mahasiswa internasional di Kiyo seperti saya. Toko itu cukup besar, dan berbagai macam obat tersedia di sana. Sambil berkeliling di dalam toko, saya berkomentar. Wah, lengkap ya. Tampaknya Jepang maju di industri farmasi? Dan teman saya pun merespon. Jepang kan maju di segala bidang. Saat itu pun saya merasa tercerahkan. Ini dia. Ini yang mau saya lihat dari negara saya sendiri. Ini visi saya untuk negara saya. Nusantara yang maju di segala bidang. Seperti yang kita semua tahu, Jepang adalah sebuah negara maju. Dan apabila kita melihat lebih dalam lagi, Jepang maju tidak hanya di satu bidang tertentu, namun di banyak bidang sekaligus. Misalnya, tadi kita buka dengan industri farmasi. Industri farmasi Jepang, termasuk yang terbesar di dunia, nomor dua setelah Amerika Serikat dan sebelum China. Kalau sakit, orang Indonesia selain berobat ke Singapura, juga ada sebagian yang berobat ke Jepang. Orang Jepang juga sudah ada lima orang yang menjadi penerima hadiah Nobel Kedokteran. Keren ya? Kemudian industri lain, otomotif. Peran Jepang di industri ini tidak perlu ditanyakan lagi. Di antara 10 automaker terbesar, ada lima perusahaan Jepang. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, dan Suzuki. Nissan dan Mitsubishi dihitung satu karena mereka sama-sama beraliansi dengan Renault dari Perancis. Dan otomaker paling yang berharga di dunia sebelumnya adalah Toyota. Baru-baru ini saja, posisi itu direbut oleh Tesla. Dibilang olahraga, Jepang juga unggul. Olahraga adalah bagian yang signifikan dari kebudayaan Jepang. Salah satu hal yang paling dibanggakan Jepang adalah Jepang menjadi negara Asia pertama yang menyelenggarakan olimpiade dan akan menjadi negara Asia pertama yang menyelenggarakan olimpiade dua kali. Performa para atlet Jepang 2 kelas dunia. Di ASEAN Games Jakarta-Palembang 2018, Jepang menjadi peraih medali emas terbanyak kedua. Contoh lain, di bidang sepak bola, Jepang sudah sering lolos kualifikasi Piala Dunia. Supporternya juga dapat apresiasi di Piala Dunia 2018 kemarin di Rusia karena menjaga kebersihan stadion. Lalu di olahraga bulu tangkis, prestasi Jepang juga semakin membaik. Teman-teman mungkin familiar dengan nama seperti... Bisaki Matsutomo dan Nozomi Okuhada. Di peringkat BWF saat ini, Ketomo Mota juga menempati peringkat pertama untuk Tunggal putra. Itu tadi hanya beberapa contoh. Tentu saja, Jepang juga maju di berbagai bidang lain. Sampai-sampai di Jepang, saya tidak pernah bingung saat mencari oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Mau cari pakaian? Ada banyak sekali pilihan barang untuk dijadikan oleh-oleh, jadikan souvenir di sini. Mau cari barang elektronik? Jepang surganya barang elektronik. Mencari kosmetik untuk ibu, industri kosmetik Jepang juga maju. Mau cari jajanan, Jepang punya program jajanan yang menarik. Baik yang tradisional maupun yang kreasi modern. Kalaupun bingung, justru bingungnya karena banyak pilihan yang bagus. Nah, tahun 2020 ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan RI. Pekerjaan kita sekarang sebagai anak bangsa pasca kemerdekaan. Berbeda dengan pekerjaan anak bangsa terdahulu. Pekerjaan anak bangsa pra kemerdekaan adalah meraih kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan telah diraih, dan pekerjaan kita kini adalah mewarnai kemerdekaan tersebut. Kini, bagaimana kita dapat mewarnai kemerdekaan bangsa dengan memodernisasi bangsa kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti termasuk Jepang? Bagaimana kita bisa berkaca pada Jepang dan memodernisasi negara kita Caranya adalah kita memodernisasi diri kita terlebih dahulu. Modernisasi negara dimulai dari modernisasi diri. Bagaimana kita dapat memodernisasi diri? Cukup percaya pada diri kita sendiri dan jalani passion kita masing-masing. Jika passion teman-teman adalah biologi, jadikan biologi sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Jika passion teman-teman adalah desain, jadikan desain sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Jika passion teman-teman adalah astronomi, Jadikan astronomi sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Modernisasi Jepang, seperti yang telah kita bicarakan tadi, memiliki beragam warna. Otomotif, kesenian, industri hiburan, misalnya anime, dan sebagainya. Kita harapkan modernisasi dan kemerdekaan bangsa kita juga memiliki beragam warna. Olahraga, teknologi transportasi, robotika, musik, dan sebagainya. Masing-masing dari kita memiliki bakar yang unik, passion yang unik, kemampuan yang unik, dan warna yang unik untuk turut mewarnai kemerdekaan bangsa. Ya. Itulah tadi visi saya untuk bangsa kita sebagai seorang pelajar nusantara di Jepang, yang saya dapatkan setelah belajar banyak hal dari negara Jepang dan orang-orangnya yang gigih. Mungkin pajak lain di Jepang punya tambahan yang bisa melengkapi visi saya ini. Mungkin pelajar-pelajar di negara lain juga punya tambahan, dan mungkin teman-teman sendiri juga punya tambahan. Ya mari kita saling berbagi ide tentang bagaimana kita bisa menjadikan nusantara sebagai Negara yang maju di segala bidang. Jadi silakan tuliskan ide teman-teman untuk mewarnai kemerdekaan bangsa di kolom komentar.